Yuhu guys, mari kita cari mainan ya. Siapa tahu di semak gini banyak mainan teman-teman. Wow, bunganya cantik sekali teman-teman. Mana ya mainan ya? Siapa tahu di sini banyak mainan teman-teman. Wow, ada bunga. Wow, itu apa guys? Ada ember warna orange teman-teman. Wih, wah kebetulan sekali nih. Mari kita buka ya Siapa tahu di sini, dalamnya ada mainan teman-teman Wadidaw Iya teman-teman Itu ada mainan kotor Wih Mantul sekali Ini kita jadikan tempatnya ya Nanti kita kumpulkan Setelah itu kita cuci Wih banyak sekali teman-teman Wow Ini mainannya Ada di pohon putri malu teman-teman Uh, banyak sekali ya bunganya wow cantik sekali kita kumpulkan sini ya Wih, mantap wow banyak sekali teman-teman mainannya kotor teman-teman wow dengan kakak sampai kotor nih Wih Baik sekali teman-teman Wow Mantap Nanti buat main-main teman-teman Wah yang ini hewan apa ini teman-teman kelihatan warna hijau teman-teman nah, itulah pokoknya teman-teman sekali ini mainannya ini sepertinya ikan teman-teman berlubur ini sepertinya kerbau atau sapi ya. Nah, ini seperti burung, teman-teman. Kotor sekali. Nanti kita bersihkan. kaki air yang bersih sama sabun, teman-teman. sudah terkumpul semua. Let's go. Kita cari airnya ya. Ini dia, guys. Ada airnya. Plus ada air busanya, teman-teman. Tuh, tangka Kakak kotor, kita cuci dulu ya. Nih, dah sekarang sudah bersih. Mari kita cuci ya mainannya. Wow, banyak sekali ini teman-teman! Yang ini apa ya? Widih, ini ikan koi, teman-teman. Nih, -teman. bagus sekali. Yang ini sapi teman-teman. Wow, mantul. Kepiting teman-teman. Wow, keren sekali ya. Yang ini apa teman-teman? Wow, ini penyu. Wow, keren sekali ya. Didau, ini ikan pari. The devil fish. Mari kita cuci ya sampai bersih teman-teman. Wadidau, wadidau. Ini octopus. Yellow. Wow. Gurita teman-teman. Mantap sekali ya. teman-teman wih warna coklat teman-teman ini got teman-teman yaitu kambing makan rumput teman-teman seperti ini nih nyam nyam nyam nyam nyam nyam nyam nyam, -nyam, -nyam, -nyam. wih mantul sekali ya mari kita cuci lagi yang lain wow ini dinosaurus teman-teman yaitu t-rex Wow. Mantul sekali ya. Nah, ada lagi teman-teman. Mari kita cuci. Wah Wadidaw. Ini. Sep halosaurus teman-teman. Warna pink. Wow. Mantul ya. Wih. Ini kura-kura teman-teman. Wih, cangkangnya sangat keras sekali teman-teman. Ini dia hidupnya sampai bertahun-tahun teman-teman. Wih, mantap sekali ya. Mari kita cuci lagi ya. Wow, ini kerbau teman-teman. Biasanya kerbau itu buat ngebajak sawah. ini apa teman-teman wow ini ikan lumba-lumba warna abu-abu ini hewan yang paling cerdas di dalam laut teman-teman wow keren sekali ya wih ini fox teman-teman yaitu serigala wow keren sekali ya Lagi, teman-teman. Wih, ini para selolopus teman-teman. Ini juga, ini Soros zaman dulu. Wow, mantap! Ini apa, teman-teman? Wow, ini domba, teman-teman. Yaitu, shift biasanya domba itu buat kurban. Teman-teman, wow, mantap sekali ya! Tuh, kotor sekali, teman-teman. Mari kita cuci sampai bersih. Wadidaw, ini apa teman-teman. Ini lobster, teman-teman. Lobster air tawar, wow, keren sekali, teman-teman teman-teman di sini ternyata ada kumbang ya nih datangnya teman-teman tuh guys kecil sekali datangnya guys tuh wah terbang teman-teman. Kumbang ini, mari kita cuci lagi ya. masih banyak sekali, teman-teman. Airnya sampai kotor sekali, ini sampai warna coklat. Wow, ini seal, teman-teman, yaitu anjing laut. Wow, mantap! Oh, ini horse yaitu kuda laut warna kuning mantap cari lagi teman-teman sampai bersih kita cuci ya wadidaw ini the devil fish eh bukan teman-teman yaitu ini cumi-cumi cuttle -cumi, fish mantap Kita cuci lagi, teman-teman. Yang ini starfish, bintang laut, warna biru. Kita lagi, teman-teman. Wajah -teman. ini warus, warna coklat. Wow, mantap! Nah, yang ini apinya, teman-teman. Wow, ini treserato warna biru, teman-teman. Ini hewan zaman dulu. Wow, mantap. Wow, frog, katak. yaitu ular, teman-teman! Wow, ular apa ini, teman-teman? Wow, mantul sekali ya! Yang ini, teman-teman, satu lagi. Wah, hijau ini, ikan-ikan warna green itu hijau, ikan koki, teman-teman. Wow, mantap sekali ya! Airnya wow, sampai kotor teman-teman wow mantap sekali ya teman-teman jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya jangan sampai ketinggalan video terbaru dari kakak sampai ketemu video selanjutnya dadah